Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita bakal ngajutin gameplay dari Magic K2 part 4. Ke Tadi kemarin kita terakhir sampai bagian chapter 7 atau berapa? 8 ya, aku lupa. Tapi ada kebak jadi aku udah browsing solusi si nya C mungkin kita coba ya langsung kalian lanjutin. Apakah baknya udah selesai? Udah benar atau belum? Udah aja nanti ya. Ke uh, mana nih? Dia bilang X-nya dekat kanan, coy. Kanan ada keren nggak? lo bentar. lo kemana dah? lo di mana sih? lo di mana? gua sendiri di bawah, di dekat, di dekat itu, pilaran pertama. lo kalau bisa muncul dari situ anjir? nah, udah bener kameranya, Tadi nggak gerak. terus kemana sekarang? Canon, mona-canon ah, uh, What the? Mine. Kalian udah coba setting resolusi 720 720 720, udah Gimana ya? Nani Bu. Harusnya ke atas sih, bener kayaknya gak ada kanan juga ya. Coba lihat-lihat video white. dan bisa buka Chrome ambil ini enggak kalau gua Ya al. Ya Oh, si Fini mati tadi. Al. Jadi nama map Chapter 7 aja. Aduh, you Kalau misalnya gue taruh Shield tapi di sini, terus taruh taro Shield Air di sebelahnya, apa yang terjadi Ah, oh, langsung mati anjir, GG Ah, ah, dir. Paksi, kameranya ke atas harusnya. Uh. Ah. Itu, asyik nembus, asyik nembus, ya sakit banget. Ya, hmm. Coba jangan Jangan pakai yang minion eh apa minion? Di skeleton. Enggak di pakai. Ya, dr gua malu. Bunuh biasa Bunuh biasa Bunuh biasa Coba. Oh my God, Masih ngebuck ya? Hmm, gimana dong guys? Hah, bahagia! Hah, bahagia! Hah, bahagia! Hah, bahagia! Hah, bahagia! Hah, bahagia! Hah, bahagia! Hah, Talu tahu nggak enak loh. Ih. Resolusi ini gede ngerjain. Aha. Nah udah, ya. ayam pakai bom ini oh My God <laughs> Super Saya mati Super out Oh Ah kebakaran kebakaran kebakaran Ih pas banget dong Begitu di stream plastik Mobilnya bunyi. Hahaha. Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Hah? Ah, dis. Garde la Je réponds. T'il ne pas des <laughs> régions, <regresi> chérie. <escuch. inaudible> Tout de Ouch. Binder. Out. André est un Ouch. Bun lagi, bun lagi, bun lagi, bom lagi. Uh. done. Ini uh. yeah, yeah, huh? <coughs> ini Okay. Ini cannon. Bakar cannon nih. Oh, 4000. 4000. The death element is volatile and harmful to the living Ya iyalah ya Hmm. Waiting for the client Nih so. <tik> yang dilawan Ini ada yang bisa di -intrack. nih You need a piece of them in there juga, Vera? Good and great they're uh, the allied trans Bakat duitnya. Rodan. Minta meditasi. Kok marah sih di heal. Coba heal deh marah anjir orangnya. Mau di heal. <laughs> parah dong ini challenge Kalau pada diam sih cuy ini challenge Ini yang yang di-mute mah Vindy oh, kok di-mute sih ya, anjir ih lu yang mute gua huh? kayaknya dipisah deh petir hama itunya bukan jadi satu hei petir petir petir bawa aku ah wah bagus bagus wih apa sih wih bentar bentar sabar dulu oh, dingin dingin dingin life yaal lebay dingin dingin live, dingin live yaal <suk> Surrender. Live dong, pakai live, pakai lain, Surrender. Pakai live, pakai aja, pakai Ding -ding -ding Dingin sama live, dingin sama live. Apa? Gila. apa? ini belum. Lalu maju bagaimana? WOOOOO X apa, apa ini? Apa ini? Medium fire damage, lo bisika damage Yang suka api tuh Mau oh, dong Lo ambil Kebuk <tongan> <tongan> <tongan> Oh, bantuin, bunuh Bunuh goblink nih Ah, lindungin aja, itu biar aja Oh, kebap warna jadi full. Oh, jangan jangan friendy fire Penangkatin ya oh. Aduh Salah pencet gua Nah, Dabel ini aja, kita ngolang. Hai <laughs> sih nah, Tadi tadi gua pakai deb nggak hilang darahnya sih kebab Gue Gua pikir bisa pakai spell api ya, karena hancur. Ini mau bunuh diri aja. Mau budir, bye aja. Ya udah. Oh. Sebenya mau buntir tapi bikin shield anjir Ya Allah Gue lupa cara buat shield yang apa ya, di bawah itu Nih hidup lagi Masih di game mati Eh hidup lagi Kan dia ininya Oh iya Damage report, ocar, ocar Nah, yuk. ya nah, sih. Ya, dengan... sih oh, Selamat oh, ya Terawak, terawak kalau mau Ya Udah lah Nanti, nanti, nanti Ini eh, kemana, Dan? Emang kesini ya Ini ke air, Dan Coba kekuin Oh jaketnya. Udah hal. Gua tuh hal. Si jadi jadi itu dong. Apa namanya? Tiput si pinguin. Serem banget anjir itu pinguinnya. Mata hantu, "Win, heal, win, healer, healer, Nggak, sementara doang, seterusnya, <laughs> oh my god, dikorbankan tuh, ini kena peding sih." Ada lagi anjir Oh, udah menjadi healer sih, Viv Entah ya Tumpahnya nyempat <laughs> jadi penguin sekarang gantian. <laughs> jadi penguin. Tinggal <laughs> kagak ada. <laughs> jadi lo ya. Iya. Kalau oh, lihat itu. dan yang lain gitu. Butuh bisa jadi zebra. jadi penguin dong. <laughs> ini random change ya. Iya. Harusnya dapat achievement tuh. Ini siapa? So, tini papri mekteru Utilen Pire ke le vin Il estupide est de moi Et vous, right. et les indiens Nemene Riskyline Birvelainen oui. Oui. So yeah, yeah. oh, oui. Oh, oui. oui oui Voulez-vous parquet? cheval vole maintenant Ini French Dia bilang iya Oui Oui oui. King. Ada gak gue nyep, nyep atau daero? Eropa ini. Oh, tapi main Jepang. Ayo. Gue bahasain. Kalian setrum ya. Oh dan jangan dan lu ada ada ini ada achievement. Ada achievement. Dengerin Lalu si King yang ngomong, ngomong. Sebelum dibunuh. Nah, Böcker, die haben auch noch die Münzen. 130.000 swing-eckling. Pillen und Niederkaste. Ich bin ja der in der Pandokin. Manche müssen kamen. Jemanden, der nicht in der Wahl muss, ist ein Schloss, ein Strick, ein Trisski, ein Jainik, ein Turm. Nein, das ist hier, das Never him stiller. Never He met a cockroach Never sleva liner. Mein I never liner losser. 20. Alors c'est rien pour toi. Oh shit 3. End of the store. Donc Ntar, apa ya Ada yang pakai weakness tuh, ada weakness. Dead, dead, dia yeah, weakness, death. Weak dead. Weak dead, weak dead. Fuckers! di Ya di gua Anak king itu di bander di atas di atas Eh hmm, killernya gimana sih woi Kok kira gampang kok Lup, di sini lagi Yak dong. Itaah, diskript papa permes for tolkat plan. Yg bet for jag designat den. Hemliga saken spini den snedvurst. Hahaha, lucky papa. Minus den kan bara hala halakortstun. Menciptakan teknik untuk untuk waktu yang lama ternyata cara bacanya cuma dibalik doang. New magic apa tuan Gwinta to, to, to Vanier, Traus, Strong bonus to Earth and lightning Gak lah Mana kingnya? Fire Death Winter Kenapa? Udahan Belum Buxia Robe Buxia Robe Buxia tuh gila Wow <tuk> <tuk> Bersih <Back> banget banget <tuk> ya. <tuk> Jadi Queen itu gak ada ya? Queen Si Arof banget anjir <tuk> <tuk> Apa? Malu-malu ini Darik ke gue ya, saya dulu Ayo. Angga, mangga. Asik dapat dapet tuh. Sakit anjir itu additional continent magica ratingnya mix teh sedih Mantikarin marun lagi ngeview. Sebentar ya guys, kita tunggu hostnya lagi break. Kabar ya, ready ya? Three... Oke, okay, udah beres. Jangan lup. Karin di DLC-nya Jika ada banyak yang campaignnya bukan? Ah, oh, tahu. Tapi di LC nya ratingnya mix Cuma 35 doang yang review. <laughs> yes, ya review Iya sih Komen gue ada, ada yang Tuh nih ntar, ya Banyak Gates of Midgard challenge Challenge sama kita bisa Pice Death and Fury, ya, ini kenapa Lama ya? brand new skenario new coop with objective, three new boss fight, iya, anjir, campaign berarti ya, macam ada tempat uh, baru, ada lebih mahal daripada best game tapi iya, oke, kling size the cracks oke, oke, oke, act and oke, lumberjacker oke, oke, oke, oke, oke, ini teman bukan? Listriktir. Suvenbahnder. Understand kayaknya. Magic tadi. Jo. Mi tentang daging. Brombe, stor, så snabb huk och bli vid Dapat nice Tuh, dapet Nice katanya Vin Gak, gak What? G itu bot Wajib Mesin itu apa ya? G mesin, mesin What uh, itu it? Itu skill apa ya tadi? Uptrub, absurd dia uh, jangan pake fisik nanti, cair air. Get up, get Dapat ini sebenarnya itu buat apa sih sebenarnya skill dua nya Ntar baca dulu disrupter, become invulnerable for a short time. Oh pantes, bagus sih. Pakai deh. Wih, sekali semua. sakit sih. Oke. <laughs> <laughs> <laughs> Aktif sih itu huh? Huh? Return. Of. bawah. Mana? bawah. <tuh> Anjir, lagi ini padahal. Lagi makan anjir sedih. Hmm. Nah. Eh, Itu Coba kill kali ya? Ya hal! Ya hal! Ya hal! Ya hal! Selva Park! Oke, Mati. Bangku? Oh, Namanya <tuk> apa sih <kayaknya. tuk> tahu? Baku. Api apa -apa ya. juga. Parah ada revive. tuh. Oke efek paling apa? Jadi apa? Paling paling masuk mah dead sih. Dead sama oh, air bisa. Mata air tadi apa soal? bisa. Jadi gas sih. Ya. Oh, Monyet. Kuda. What the fuck? lagi <laughs> pacara Oh itu lagi lancar lagi jadi itu anjir Jurnalist Gesuchen se, harre, <laughs> en morrum for en uh, bon brukne. Uh, Lesfer um, hoppe kote. Es gibt eske kote. Gudigudig. <laughs> Jude saunage. <de>. Hoho, <laughs> bist du doch. Sånn so erst du, hurre, grunden ting, men du hast dranocken. Ells har begrunnen tid end der sitt enden opstanden, end der allianzen var utan den är tillkommen. Jag väntar, men den viss vini och är i hål i den Fin, fin fråga där. Det är säkarsam i bunken från den hokkos pokkos minnevis. Dans på råsen vill ni se. Det <tryk> i de havnen. Rosi vosi kucke krammen. Back to the studio. Hen, hen till dia prepare to surrender surrender Hah? Ya. para emang? What? The box. ada apa apa ya sini kosong. anjir hancur apa rancur kali skyline uh. uh. ada apa apa itu di kiri ada apa tuh? Bisa, gak bisa itu hancur banget apa ya? oh hancur apa itu apa Ikan nanti, kanan, <tuk> Wah, nanti, Ikannya absorb Ikannya absorb apa nih? Api ya? Api di absorb api, api di absorb sama ikannya S kali Kalau gitu mah Ikan aneh Ikan aneh Kanan atas <laughs> <Yeah. tuk> <tuk> Sebi ya. Oh, oh, oh, oh, Surrender. Surrender, apa tuh? Bunga, <laughs> ngapain aja? Monyet, serem. Ah, huu, baku, baku, baku. Itu perapa anji ya? Itu ke atas bunga, tapi ada jalan kan ke atas mau kartu satu kesini wah bukan. baku he? Huh, baku? wah coba dulu aja kali ya, coba-coba tapi ini jalan nih, enggak atau bukan lakam, <tuk> lakam, lakam Nani? Huh? What? What? So ran. Ja, halt. Zell und wach. Let's go. Ja, Emang jalan ini ke bawah deh. Surrender Mau kats dulu. Monyet. Oh, <laughs> Keras <laughs> banget. Ah. Uh. Wah oh, bener ke bawah. <laughs> ya atau kita gitu ke atas. <laughs> sudah sudah. Kita yang full artefak. Cuma cat rata doang anjir Hmm. Wow oh, pesta tuh. Jangan dihancurin tuh. Biarin tuh. Wih dih. Ah, ini lagi main apa. VC, fast them get them hacker stick. ya. Ya udah gua satrum nih. Lah, ambil weapon tapi anarari anjir. <tuh> <tuh> <tuh> oh my god aya ah, oh, dapat impo tuh betul Oh, witch nas ke toxic dia aja. Eh, mana sih, berangkat dari? Tahu, oh. oh, mana tuh taking? Ke kiri ke bawah. Yah, oh. yah. Huh? Wi wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, mateng hilang ya. Nani, Aku. Sumbender. My God! Aku. Aduh, bisa pakai. What good? ngehidupin Oh, Oh, to mahan. Huh, bak huh, bakku? Bakku? Ah, api api Oh. my god. Ouch. Ouch. Huh. Nani? Bakku? Oi, apa tuh? Worldly death. stuff. Low fisika damage, medium death damage. Hmm. Oh, ya, yeah, make det tuh, oh. yang yeah, suka det. Ah, uh, dia jatuhnya ini. Weapon. Blaster. Oh. Ew. <laughs> <laughs> <laughs> Bella, ini. Oh. Dog, here, masih ah itu siapa yang rawik nas di heal oh gua eh uh. surrender back up return up Ya al. What's good? situ S? mana? yang bawa ada 17 aja, what the fuck. banget Dari 17 yang baru nih? Like shock, Well again, fire, lightning, steam Tapi lemahnya kayak R Wah, well, yeah. enak Tuh, so, ada yang baru Weapon tadi baru, satu doang Bunga after, ya. Medium life damage Change Sword to high physical damage. Nah, aku gue gak keanak sih, anjir. Ader deh, change. Ini lanjut, nanti aja kali buat capture terakhir nih. Boleh? Ini saya capture terakhir, terakhir dong. Sampai 9 Oh, ya, udah. Tapi, belakang. Nah, kalau gitu. kamu masih seru yes Oke <t> <laughs> kalau gitu karena udah beda sekarang itu udah esinya thank you yang well, udah well. nonton jangan lupa komen subscribe bye sampai bertemu lagi